kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari solehuddin dari bogor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya maaf saya mau bertanya bagaimana hukum saham dalam islam? terima kasih saham, saham itu kan masuk wilayah jual beli, jual beli saham barangkali begitu jual beli itu kan ada syaratnya, barangnya ada halal syarat-syaratnya, bisa diserah terimakan, itu kan syarat transaksi jual beli yang jelas pembahasan saham adalah kalau karena masuk wilayah transaksi, maka yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat di dalam transaksi. Kalau transaksi yang benar, sahamnya benar, yang dijual benar, sahamnya benar. Eh, kalau yang dijual benar, maka transaksinya benar. Jadi begini, saham itu gambar miniaturnya begini, lo ya. Gambar kecilnya saham itu begini: ada sebuah toko tokonya toko halal toko baju baju muslim baju ini toko minuman ya itu yang punya empat orang dulu waktu membuat toko itu modalnya adalah semuanya 100 juta 100 juta berarti nilainya berapa 400 juta kemudian toko ini berkembang menjadi toko gede tak tahunya toko itu nilainya menjadi berapa 4 miliar berarti setiap satu orang punya berapa satu, satu miliar nah, satu miliar itu seperempat itu adalah sahamnya bagian daripada dia bagian daripada salah satu oh, orang, jadi empat nah kalau ternyata salah satunya ini ingin menjual sahamnya menjual bagi, bagiannya sah dijual, jadi dari toko ini sudah dikira-kira bahwasanya nilainya berapa, empat miliar saya mau lepas deh, karena saya mau pergi ke akhirat barangkali Allah, Mau pergi kemana, saya jual ini sahamnya. Mau saya jual saham saya. Berapa dijual? Dijual satu mil, miliar. Maka ada orang membeli. Membelinya sah, transaksinya jelas ya. Orangnya jelas, barangnya jelas, tokonya jelas. Dan yang dijual belikan adalah halal. Maka kemudian ada orang lain yang membeli, kemudian masuk. Orang baru ma masuk. Maka ini menjual saham dalam sebuah perusahaan juga kurang lebih seperti itu sebuah perusahaan ada sahamnya mungkin anggap, anggap saja 100 100 dibagi 1, 1, 1 sampai 100, 100 saya membeli 4 atau 5 misalnya itu saham bagian saja maka dikembalikan kepada cara transaksi kalau barangnya bener toko perusahaannya yang selanjutnya kan di bursa efek atau perusahaan perusahaan itu kalau memang perusahaannya bener, Lah perusahaan ini dual minuman keras misalnya anda tidak tahu apa yang dijual belikan satu kemudian anda tidak tahu orangnya bener tidak kadang, kadang yang menjual tidak punya dia hanya punya cerita saja kalau anda ikut-ikutan anda jual beli apa ini bergengsi keren main saham nyungsep nanti di akhirat nah, kalau kisahnya ada sesuatu yang jelas barangnya jelas itu kan bukan barang yang di, di, dijual apakah sertifikat-sertifikat atau apa begitu loh? jadi sebuah perusahaan apa akan menjual sahamnya. Ini yang mengerti tentang ekonomi tolong jelaskan ini kalau salah. Ini gambarannya gambaran ringannya. Jadi ber eh, dijual diperjualbelikan ya. Dijual belikan tentunya di sini harus cara jual belinya. Barangnya benar adanya. Perusahaannya bukan perusahaan apa namanya? Perusahaan palsu, hanya buat perusahaan ada ininya wahaya. Perusahaannya benar. Perusahaannya adalah memproduksi sesuatu yang halal. Kemudian cara serah terimanya adalah benar. Maka itu sah-sah saja. Tapi kalau ada nggak tahu apa-apa, menjadi tidak dibenarkan, Anda beli apa sih? Kadang yang ikut main di situ bukan orang yang memiliki saham. Bahkan yang namanya saham bisa saja dipermainkan. Tak tahu apa, nanti dibikin pusing, nanti orang-orang perusahaan gedenya, itu perusahaan gedenya, mau mem menjadikan bagaimana saham yang sudah dijual nanti bisa turun. Sehingga orang pada ketakutan, jual lagi kepada dia, dibeli dengan murah, untuklah yang gede. Yang kecil nyungsep, Anda nyungsep atau ini adalah rootnya dalam dunia persahaban ya maka pada dasarnya jual beli saham itu adalah ada asalkan terpenuhi syarat-syarat transaksi jual beli barangnya ada, barangnya halal diserah terimakan yang menjual adalah pemiliknya kalau yang menjual bukan pemiliknya nggak sah jika yang dijual perusahaan haram juga tidak sah jika serah terimanya tidak jelas juga tidak sah itu adalah urusan saham seperti itu Mohon bagi pakar-pakar, mo mohon yang ngerti ekonomi dikembangkan masalah ini. Jangan mentang-mentang jual beli, yang penting saya bayar, kemudian saya, bahkan jual belinya benar, barang tidak usah saham. Anda jual beli dengan seseorang, Anda bayari dan duit barang Anda terima, belum tentu halal kok, kenapa? Oh yang dijual adalah minuman keras. Nah, nah, nah, anda tahu tidak pabriknya itu pabrik apa sih yang di sana itu? Perusahaannya apa yang di sana itu? Harus tahu kehalalannya. Jangan hanya main saham, loh. Internet, gaya, wahai main saham, ngajak main saham, ngerti bangkrut. nangislah lah dia, bangkrut di dunia nggak seberapa, tapi bangkrut di akhirat itu dengan transaksi yang haram. Itu menjadikan kita tersiksa. alam bisalah.